kalian semua sedang mendengarkan konten bungut geboh dari catatan kaki production sama saya Jebret sebagai host dan di hari saya ini Nisa Sabian masih belum memberikan uh, statement untuk membela diri yang masih statement tuh cuman bapaknya bapaknya tuh berusaha uh, mengembalikan nama baik anaknya dengan cara nggak dia nggak selingkuh dia bukan pelakor tapi masalahnya, si cowoknya ini, si Ayus ini, malah sudah uh, klarifikasi kalau dia kilaf selama 2 tahun gitu kan. Kilaf 2 tahun gitu. dan di sanalah bungut-bungut netizen Indonesia, itu semua menghujat. Tapi yang menghujatnya juga menurut penampilan gitu ya. Jadi, kita tahu beberapa bulan yang lalu, ada kasus perselingkuhan juga, si Eric Kolim sama Liz Kishan itu. Si Eric Colim itu kan pacaran sama adiknya Jess No Limit gitu ya. Tapi selingkuh sama atlet esports lain. Kebetulan, Tampilan cowoknya ini tatoan, rambutnya pirang, gitu kan? Yang netizen itu bungut-bungutnya tuh, wah tak pelapor. pelakor, pelacur. Kalau Nisa Sabian ini beda, gak ada yang kayak gitu. Ya cuman uh, dulu, dulunya tuh ya dua tahun yang lalu tuh adalah, kan ada yang komen itu kan di, di YouTube-nya, gitu kan. ya Tuhan, aku pengen punya istri kayak ini, Soleha, bersuara bagus, setiap hari menyanyikan. Ayat-ayat, gitu kan. Habis itu, baru kemarin, dia posting lagi, ngom ngomenin postingannya dia sendiri, gitu Enggak kan. jadi deh Tuhan, gitu. Cancel aja, gitu. kasihan gitu. Pasti bapaknya Nisa ini tipu bapak-bapak polos, gitu kan. Kayaknya zaman dulu kecil, Nisa bilang, Ayah, aku les dulu ya. Kayaknya dia main PS, gitu. Bapaknya tuh percaya aja. PS <tuh. tuh. tuh>. Ya, semoga permasalahan ini cepat selesai dan sebenarnya saya juga nggak peduli dan apalagi yang top ya, ya. Uh, oh iya pernikahan Atta Arilintar dan Aurel juga mundur kayaknya setelah dia nanya ke Ratu Perande nggak dapat hari baik kayaknya gitu ya ya semoga mereka jadi kawin lah kok tiba-tiba nggak jadi kawin seperti Ayu ting ting <laughs> karena kurangan mahar gimana aja Ayu ting ting lo sudah kaya masa dia nggak ada dildilan deal mahar gitu ya sebelum dia tuh mesen mesan gaun mesan tempat gitu kan harusnya kan sebagai pasangan tuh harus ada dildilan deal dulu kan besok nikah mahar mau berapa bukan setelah baru udah mesen setelah gembar-gembar ngumumin baru batal, gara-gara nggak -gara. apa nggak cocok di harga mahar ini untuk apa ya bersama-sama bekerjasama membangun rumah tangga bukan Dil-dilan berani bayar berapa? Berani bayar berapa itu? Prostitusi online, kayak gitu kan? Di micet teman saya, terus... Sampai dipisuk-pisuk sama cewek BO. Ah, masa pasti busuk? Kalau cewek seperti itu, nggak usah dirayu lah. Langsung kita nego harga, langsung dia. Dan, di masa pandemi ini... Nggak semua orang Indonesia kesusahan banyak yang sok kesusahan dia tuh ngaku, ih aku gak punya uang nih dompetku lihat kosong, tapi dia punya saham banyak iya kan, orang Indonesia tuh banyak yang main saham dan banyak juga yang sukses entah saham apapun ya, saham atau main cryptocurrency bitcoin-bitcoin gitu kan kenapa saya tahu karena orang-orang ini itu suka mengupload mengupload grafik sahamnya yang dia beli gitu, ini kan bangsat oke okay lah, gak apa-apa punya saham tapi dan biasanya orang yang suka pamer-pamer saham nih buat kalian yang pamer-pamer saham itu pasti orang baru pasti orang baru-baru belajar yang modalnya tuh paling satu juta paling banyak satu juta paling banyak satu juta yang ketika sahamnya turun turun cuman beberapa puluh ribu anjing jadi 980 ribu, dah panik oh, aku jual, aku jual, aku jual Rp200.000 itu masih easy Anda beli saham apa? Ini buat teman-teman nih Sebelum sebelum uh, terjun ke bidang saham-saham ya Untuk perdagangan digital Kalian tuh harus uh, banyak belajar Ini nih gak bisa main-main pak Karena ini menyangkut uang kalian sendiri Jangan melakukan saham itu kayak judi Jangan melakukan saham itu kayak judi Harus ada tujuannya Ini bukan buat adu banyak-banyakan saham sama orang. Jadi, oke lah. Kalau oke lah kalau yang ngelihatnya tuh orang yang benar-benar juga belum pernah main saham, itu akan heran. hebat dia, Cim. Main saham noh, guys. kayaannya sebentar lagi menyalip kekayaan Sandiaga Uno." Tapi kalau yang ngeliat tuh orang pemain lama yang sudah punya aset banyak, yang, yang diam-diam buy, ya, itu yang biasanya yang bahaya, yang kaya sebenarnya. Diketawain kalian yang pamer-pamer. Diketawain kalian, ah nggak bisa baca, cak so-soan, Nah inilah juga uh, permasalahannya bagi para uh, pebisnis tahap yang baru. Para istilahnya namanya trader. Para trader yang baru itu malah gatel pengen so-soan ngajarin. Dia cuma sekedar baru tahu apa itu pam, apa itu dumping Setelah jual, beli, ngasal itu aja Gak usah, persoalan ngasih saran Eh beli ini bagus, ketika turun anda gak mau tanggung jawab Karena itu duit, duit kan di, di Youtube sudah banyak ada publik-publik figur yang main saham Seperti Raditya Dika gitu kan Kalian bisa lihat di sana satu, satu sarannya dia yang paling bagus itu adalah Jangan main saham pakai duit panas. Jadi sebelum kita kita uh, deposit, sebelum kita depo, sebelum beli saham itu minimal harus didinginkan ditiriskan, masukin dulu kan. Sangat fresh joke sekali ya, lucu kan. Nah. Jadi jangan pakai uang panas. Soalnya banyak kejadian di luar sana sampai pinjol, pinjaman online itu loh, dia tuh rela pinjaman online, minjem duit di sana demi membeli saham yang aktif gitu, sebenarnya duit saham tuh kita harus siap hilang lah, sebenarnya kalau buat gini. Ya. Tapi nggak hilang-hilang juga kalau kita mau sabar menunggu sampai ya minimal 6 bulan setahun itu, sebenarnya pasti pergerakannya tuh trennya naik karena kita jantung lah ya naik turun naik turun itu wajar, turun itu wajar. Kita nggak usah panik, nggak usah dilihatin Kita habis beli mending lockout aplikasinya. Dan makanya kalian ketika setelah beli ya mending di lockout aja. Kalian akan login aja tuh, Lock login kembali tuh ketika akhir zaman login Anda akan kaya jadi ketika login dah wah aset saya sudah berkembang. Ya kalau turun tunggu aja sampai akhir zaman berikutnya. Dan di dunia saham atau ya di dunia Bitcoin juga di dunia cryptocurrency eh uh, Orang-orang terkaya di dunia tuh semua mainan di sana. Jadi para trader-trader kacangan ini yang kecil ini ya nasibnya tuh ditentukan sama orang-orang terkaya di dunia kayak Elon Musk gitu kan. Ini Elon Musk kayak dia tinggal di Jawa namanya Mas Elon, press jok, Mas Elon. Mas Elon. di Amerika Elon Musk dia tuh pernah ya dia tuh mempromosikan salah satu koin dan ketika ngetweet. Satu kali tweet langsung harganya naik 600 600 Setelah itu besoknya langsung terjun payung banyak yang nyangkut uangnya di sana Makanya sampai ada orang-orang pasrah tuh bikin put gitu Beli saat ijo jual saat merah Nah itu rugi Ijo itu ketika naik merah saat turun Jadi yang benar tuh kan harusnya kan beli saat merah Kemudian jual saat ijo cuman kebanyakan orang-orangnya kayak gitu yang saya bilang tadi beli saat hijau jual saat merah inilah orang Indonesia itu tuh gampang panik ketika grafik menunjukkan merah itu jangan kita uh, menyesal tapi oh ya jadi buat teman-teman makanya kalau ketika uh, grafik grafik chartnya tuh lagi merah itu kalian harusnya deposit lagi kalau ada harta benda di rumah surat tanah itu bisa kalian gade gitu ya? SKC PNS, gitu. boleh lah SKPNS boleh digade demi itu. ya asalkan jangan pinjaman online karena pinjaman online itu kalau kalian sudah telat sehari aja itu akan berdampak ke teman-teman kalian di kontak chat kalian disumpah-sumpahin Cok disumpah-sumpahin tolong kasih tahu yang namanya si A bayar hutangnya segera anjing gitu. Kalau nggak kamu masuk neraka, eh siapa? Memangnya kamu sang surat? masa nasib teman-teman kontaknya teman saya yang minjem itu di tangan pinjaman online kan? Nggak, uh, trend ini ya, brand bisnis apa namanya? Saham untuk beli saham, mungkin beli bitcoin asalkan uh, sebelum kalian terjun di sana itu. Uh, Kalian harus survei dulu, kalian harus tahu cara-caranya membaca cat laporan keuangan segala macam. Karena ini bisa jadi alternatif pekerjaan yang menguntungkan di saat pandemi. Kita nggak bisa kemana-mana, kita cukup uh, scroll scroll HP gitu kan, scroll HP. Tiba-tiba kita pantau aset kita sudah naik gitu, lumayan kan. Yang jelas ingat sebelum masuk di dunia saham ataupun cryptocurrency kalian harus siap segala konsekuensinya, kalian harus tahu cara membaca market. Pokoknya sebelum kalian masuk ke dunia jual beli saham, atau koin itu Bitcoin gitu, kalian harus uh, bisa membaca laporan keuangan, membaca fluktuasi grafik. Kalian harus siapkan mentalnya. Karena untung ruginya itu bergantung pada jari kalian. janji kalian sendiri. Bukan karena uh, efek orang lain, gitu. Bukan karena faktor orang lain. Jadi, kalian yang punya kuasa untuk membeli dan menjual aset kalian gitu jadi kalau kalian rugi ya itu salah kalian jangan celakan pinjaman online waduh apalagi menyalahkan Wayan poster Oke sekian aja episode uh, bungut geboh kali ini sampai jumpa di episode-episode selanjutnya di channel catatan kaki production Oke ciao Bye. <music>